Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi Newsos dimanapun kalian berada. Coba kembali bersama Mimi di channel YouTube Mirlia TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terkait update mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, comment serta subscribe. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentang show Nah, di sini mimin akan memberi informasi terbaru nih yang mimin langsung dari story ITT yang pastinya mimin sajikan untuk sahabat semuanya jangan di skip ya pemirsa karena banyak informasi-informasi terbaru yang pastinya mimin sajikan untuk sahabat semuanya oke sahabat selamat menyaksikan semoga tayangan yang menenuhi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo buat kalian semua yang pengen liburan Buat healing gak usah jauh-jauh Langsung aja Halo, buat kalian semua yang pengen liburan Buat healing gak usah jauh Halo, buat kalian semua yang pengen liburan Buat healing gak usah jauh-jauh Langsung aja datang ke wisata Gunung Mas Ya, ini tempat pemilikannya trend banget Ada brand Ada air terjunnya Ada air cuman, aduh, oh, yang enak banget Linknya ya. tenang Aduh, udah tepat Buat tempat keren, keren tempatnya Lem sini Nikita kita nyampe itlah, ex Nikita Mirzani. Wow, ini udah sampai teh kirimannya makasih. Tuh hot salted egg. Wow, so yummy. Wow, ini enak banget ada nasinya. Terus di dalam juga ada lagi tuh dikirim ini banyak. Ini juga, thank you. Sukses ya. Nanti kita coba nih. Enak banget kayaknya Wajib coba nih guys Tuh macem-macem rasa Kalau yang ini sekarang salted egg hmm, So yummy Selamat pagi cegu Selamat pagi cegu Selamat pagi cegu Si ayah mau syuting Setting ayah kan Ayah mau ketemu di feed Terjumpaan takut juga dengan Diva Diva dan Dude Luar biasa Wuuu uh. Abis-abis nemenin bagin. gue ini ke pasar oh, Masya Allah eh, Apa, Enggak ketemu aku yang dagang daging <laughs> Dagang daging oh, iya. <laughs> Dagang pepelang eh. Gimana makan? Pakai uh, Cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado. ladung penting kuliner nih oh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini ciparah Pedasnya nampol Enak banget buat kalian semuanya yang mau order Buran order Karena ini kalau siap order Langsung habis Hmm Hmm, hmm Ordernya juga bisa di Shopee Hmm Keting kuliner kritik ikan sambalado Cuting Kemasannya juga rapi jamin enak dan kita dian. Hmm, hmm, ada deh guys, enak banget tempah, ngampol. Buruan, ada di ting ting kuliner. Yeah. Mm -mm. Ah, udah, udah udah bisa mau udah mau siapa nak? Awak kakak Ikes? Iya. Jangan boleh, tidak boleh, udah yuk. Mm -mm. Mm -mm. Ketan tuh, Kakak Yuki itu Iya, dulu Kakak Yuki stay di ya Maaf maaf maaf de merah de de de de de de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 Aku, kok beda? Kayak bukan aku, aku bukan sih... Udah dateng, udah lu ya! Bikin gua marah-marah lu! <tuk <tuk <smukernya> ini aku Kok mukaku beda Kok beda ya Pakai apa ini Loh Ini muka aku Ini aku Kok beda Kayak bukan aku Aku bukan sih. Udah dateng lu ya Bikin gua marah-marah lu Oh, yang ini aku, kok muka aku beda, kok beda Loh, ini muka aku, ini aku, kok beda, kayak bukan aku, aku bukan si Ini muka aku, ini aku, kok beda, kayak bukan aku, aku bukan sih. Udah dateng lu ya, bikin gua marah-marah lu <di> guys, ah, ini aku, kok mukaku beda. Beda ya? Pakai apa ini? Dia yang kasih. Loh kok bisa hilang jerawatku? Selamat hilang pekan jerawat aku ditutup pakai ini. Jerawat gua nggak sembuh-sembuh.